Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo lur, teman kalian berada bagaimana kabarnya? Di episode kali ini saya lagi berada di Saguling, teman, -teman. Kita akan mencoba mengobor ikan. Menggunakan serokan teman, teman Penasaran sekali bagaimana keseruannya? Jangan lupa like, komen dan subscribe Sampai jumpa lagi. Cocok Kita nyari ikan di bawah beban, oke, oke, oke, Hmm. Aduh, bisa Hah? Lompat. Bisa konten tuh. di apa ya? Turunnya karena itu karena batunya. Hmm mesin disupan maksudnya diharapkan baterainya okay? yeah. okay. okay, uh. okay. masih dari bawah Batu langan, batu langan, batu ngebangun banget ngebangun jadi itu terjadi eh, ayah ayo <laughs> <Hah? Lobster>. <tik> Rumah ada, teman-teman. terus ini hmm. itu berutal padat Iya iya iya itu begitu Ah ada luka Ah guys tuh Hayang deui di imah. Maneh seng ngana ngarengem pang dah. Inget Mana pas di Aku kok apa jadi babari naik di bokowanya tuh. Heeh. Baik. gitu. Di kecilnya tidak naon. Pan beda nih karena tinggal caca pita nggih. Mana? Berak ge. Waduh. Kita tinggal ini. Ayo nyapite e Pak Ki. Tukur sing sorok asan padak. Mana Halo, wadah. ke. Oh, wadah dan ini. Wadah tadi mana, Man? Iya. Wadah tadi mana ya? Oh, gue eh. Lepas, Lepas. Ah. Ya, mau Oh, jeruk. Oh, jeruk. di jeruk. Oh, jeruk. Oh, jeruk. Oh, jeruk. Oh, hadir? Oh, jeruk. Oh, jeruk. jeruk. jeruk. jeruk. problem urus keawahan itu. harus Tadi orang di Kena liang, murah nah, Ayo. Ya. Ya. Hah? tersehat nomor ini lompat ke mana? Lompat Nonton, nonton, nonton, nonton, nonton, nonton, nonton, nonton, nonton, turun nonton, nonton, nonton, nonton, nonton, nonton, nonton, mang itu hp mananya baterai itu eh baterai mana itu pak jauh ih jauh itu, itu. <laughs> dimana tadi hmm. nya nyakalikun juro kayak penumpu tanah eh kaita naik anak mana ya? siap siap akak, ya, ya siap ada yang gede lumba empat eh itu itu kita gitu sering ini jalan anak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 disair sok pade di mana di desa oke ini seru, Weh, so, yeah. tadi kita apa betna 500 lalu lompat kajar, oh sedikit itu ya, ya, ya, ya. Rup,